saya Mundur Pavesari eh nama Facebook Mengganti Gupi Instagram eh dengan nama yang sama. Eh kita sekarang berada di pemenya salah satu anggota dari tim Gupi Bugis yaitu Amerik atau King Gupi Sekitar akhir tahun 2019 main ikan guppy di sini eh, dimulai dari ikan cendolan atau ikan-ikan dulu untuk belajar. Kemudian setelah eh, sudah banyak tahu tentang guppy, baru memulai baru berani memulai membeli jenis-jenis ikan yang bagus. Yang pertama sky sky blue eh, yang delta dengan ct terus mssbd. Leopard eh Blood Dragon untuk eh, Tuksa dengan Albino Koi eh Abby White, Abu Pastel dengan apa lagi namanya? Spectral Thai. Macam-macam tapi yang paling sering digunakan Artemia. Ini NRD, ini Ultra Press Terus ini untuk Hime, ini ada juga Tetra Guppy, Mem, Kuleret, ini Pandora, Artemianya ada di belakang. karena ada beberapa pakan yang pernah dicoba untuk jenis tertentu itu tidak cocok misalnya kayak hay hmm. kalau makan pellet tertentu itu biasa ke keluar merah atau hmm. eh kayak bias begitu jadi disesuaikan dengan jenis ikannya ya iya berdasarkan pengalaman pribadi sih Om hmm. kita perhatikan di sini om airnya sangat bening. Apakah ada tips-tips khusus dalam perawatan airnya? Oh ya salah satunya eh, dengan menyipon airnya, eh, menyipon kotorannya eh, dua kali dalam seminggu eh, dengan water change itu saja om. Iya. Yeah. Karena air di sini lumayan bagus. Oh berarti masing-masing daerah beda kualitas airnya? Iya iya. Biasanya ada juga orang yang pakai air sumur bor. Desa jelek, desa juga bagus. Air keriting juga ada. <SILENCIO> apa om? yang isi under yeah. oh ini under gravel namanya? iya yeah, semi under oh, komponen komponen komponennya? eh yang pertama paling atas itu pasir malang terus yeah. yang kedua itu busa filter yang dacron iya yeah. yang ketiga itu batu yes. batu panca warna. terus ada lagi busa filter eh terus eh an cuma bakteri paling bawah oh banyak ya? Yeah. Yeah. Jadi teman-teman yang mau punya kualitas air yang bening seperti ini bisa mencoba sistem, apa namanya, semi under gravel yes. seperti ini Ya, Kalau kita lihat di sini gelembung airnya sangat bagus Apakah itu berpengaruh juga untuk kualitas air? Kalau menurut saya, eh berpengaruh karena ini Apa? Eh, semi under gravel tidak akan berjalan kalau tidak ada air hal karena dia kan sistem kerjanya mungkin bisa dilihat dari di google dari <laughs> <laughs> <laughs> jenis aeratornya apa om? eh Adman 8000 yang ya. bisa menangkat sampai li, kurang lebih 50 tank wah oh, eh, luar biasa, banyaknya? iya 20 tank masih ada di belakangnya nah sekitar berapa? sekitar di sini ada sekitar 30 puluh tank. Di belakang masih ada eh, strokom dengan eh, tank juga. Oh ya banyak. Lampunya itu t 5 dengan ukuran 120 cm Dengan ada juga LED yang... Apa lagi namanya? LED 3 mata LED 3 mata Ini kenapa ada keranjang seperti ini Eh ya, Untuk um, antisipasi dia memegang burayak Itu mau lahiran biasa oh kalau betina supaya burayaknya tidak dimakan yeah. bisa menggunakan keranjang seperti ini? iya yeah. oh begitu ada juga besok pakai jaring iya yeah. dengan yang apa lagi itu yang kayak soliter selfie itu breeding box oh breeding box ya, gak bisa? macam breeding box sih jadi anaknya jatuh turun ke sini? iya yeah. betul hmm. Ya ma Hai. makasih, Om fami sudah bersedia dikunjungi Famnya. Iya terima kasih juga Om, eh, semoga sukses dapat Ya doa, ucapan yang sama, maju terus pergupian. Gitu. Ter Indonesia.